Barokatu. Halo semuanya, ketemu mana? Ambe aku Ita Valentina di channel iki. Hari ini kita akan mulai untuk play through Little Nightmares yang dua. Sejujurnya kemarin aku sempat icip sedikit sih, sempat icip sedikit. Kemudian uh, eman banget kalau momen-momen mengejutkan ini tidak didokumentasikan gitu. Jadi, hari ini aku akan balik mulai lagi dari awal dan Uh, akan menjalani playthrough ini dengan sebaik mungkin Karena kemarin jujur aku banyak matinya Banyak dan ini susah banget ya Untuk step yang pertama Untuk step yang pertama Jadi uh, di sini aku juga bukan pro gamer yang gimana enggak aku hanya suka game Dan aku appreciate sama game ini dimana aku suka banget sama art stylenya game ini dari Yang little nightmares 1 sama little nightmares 2 ini Cukup uh, banyak improvement yang diberikan oleh 6 Namco dan development Tarsier uh, sini aku juga gak endorse juga, enggak aku beli sendiri dengan ya dengan perencanaan yang matang bulan lalu Dan aku ingin menikmati semua playthrough ini bersama kalian So jangan lupa like, subscribe, and comment Dan uh, aku jangan dimarah ya kalau kalah terus Let's begin! kita langsung masuk ke game So, here we go. Selamat datang, yuk kamu yang ya. Selamat datang di Little Selamat datang di Little Nightmares 2. Barang aku tadi ada di sini. So, jangan lupa like, comment, subscribe ya dan stay tune terus sampai akhir. Mungkin kita akan start pertama kali Aku ngecek apakah apakah masih terekam dengan baik takutnya udah ngomong panjang lebar Nggak kerekam lah itu itu Oke, okay, oke okay, masih masih kerekam. Nanti jangan lupa save video clip Oke. Okay. Oh uh oh. Biasanya nih, ya biasanya nih kalau di game ini udah ada bangunan yang rada gede gitu ya. Itu malah petaka itu awal malah petaka itu ya mau gak mau harus move on lanjut banyak kaleng makanan oh iya nanti gak di sini ini berburu apa ke supermarket ya kok ada banyak kaleng tapi ini di hutan apa dia belinya setahun sekali terus buat persediaan seumur umur gitu banyak kaleng. Tapi pemburu kan ya yang ada di trailer itu. Oke. Okay. Lanjut. Eh, kita kan nakal ya, masuk rumah orang sembarangan. Gak boleh ya? nggak boleh, guys. Masuk rumah orang sembarangan Gak boleh itu namanya tidak sopan. Tidak sopan. Oh oh, oh oh oh oh oh oh oh kameranya oke. Okay. ada dia ngerebus eh aduh aduh aduh ngerebus air bisa didorong gak? eh nggak bisa panas-panas-panas panas pegang tangan tangan aku panas kakak oh, iya iya maaf bunuh maaf abis. sorry bang eh. tapi makanannya juga busuk jadi apa-apa Misi-misi dia membeli makanan kalau tidak dimakan. Mbak sosis, bawa sosis buat kamu. Oke. Okay. Kulkasnya bisa diunggah nggak ya? Eh, salah salah. Hu, huhu. dapat achievement. What's in the box, eh, Bisa dipanjat enggak ya? Kalau dipanjat bisa naik. eh untuk mentok, mentok mentok Gak bisa gak bisa ternyata Ya iya ini loh Dia tuh beli makanan Tapi nggak dimakan Sampai busuk gini Bisi-bisinya apa coba Oke okay. uh, Baru 10 menit ya Perjalanan kita masih panjang, penyiksaan ini masih panjang. Ah. Baiklah, tetap tenang. Ini ujian. Eh, lihat dia juga deh foto-fotonya. Ayo, ada foto hutan, ada foto pohon. Orang ini pencinta alam. Jangan-jangan ya? -jangan ya sih. Oke, nggak bisa naik, nggak bisa. topi ini eh, spat gede banget Oh oh oh oh oh aku melihat sesuatu Hai Oke okay, oke okay. equip collected hats in the pause menu pause Oke okay. hats uh. oh ada oh iya Mojikun apa ini namanya Jadi kemarin itu waktu Pembelian Little Nightmares Yang dua ini Kita dapat dua bonus Satunya Mojikun Head ini Maaf ya kalau salah sebut nanti Kalau ada bener, bener atau salahnya Aku koreksi di disini Mojikun Head ini sama Official soundtracknya Little Nightmares Nah itu Jadi kalau kalian beli Kaset fisiknya ini gak usah takut rugi karena pasti banyak bonusannya gitu sih e, pake yang mana ya aku suka sama kepalanya mono yang original sih udah pakai ini aja ya pakai ini aja yang penting kalian tahu ada macam-macam topi yang bisa kita temukan di sini aku pengen pakai mono yang original lebih kerasa mononya gitu loh oke okay, resium tam Oke, okay. udah enggak ada yang bisa dimainin-mainin lagi. Oke, okay. di sana ada pintu kebuka sih, tapi wait mau cek yang sebelah sini dulu. Bisa nggak ya? Nggak bisa, fix harus lewat sana dulu. Fix harus lewat sana dulu. Oke. Okay. Nah ini yang aku sempat lihat di Instagram officialnya Little nightmare itu uh, Posenya mono yang seperti ini jadi dia kayak uh, ada tulisannya kan ada captionnya uh, Do you see anyone there kayak gitu. apa kamu lihat seseorang di sana Nah aku itu nggak gah kalau di situ tuh ada mono kayak gelap banget itu waktu itu di, di Instagramnya ini banyak foto-foto juga tapi nggak jelas foto apa mungkin foto-foto itu bisa dibedah kali ya sama Just Jordan uh, YouTube channel. Semoga bisa ada penjelasan dari foto beliau tentang foto-foto ini. Nanti uh, aku taruh linknya Just Jordan, Superhero Bro referensi-referensi aku selama riset tentang game ini di link description, oke? Okay? Nah, uh, description box, oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. So. Oke, ada golok Kenapa ya, kenapa game lucu ini tuh identik dengan senjata-senjata tajam Oh, ada kapak juga Oke okay. Ada gergaji juga Oke okay. Cute sih, cute sih Oke, okay. oke okay. Bam. Oke okay. Nah, apakah kita akan dapat Dua golok? kita pakai untuk pertahankan diri apa kita akan battle di sini ayo ayo lo keluar lo keluar lo keluar lo keluar lo coba siapa tahu kan dapat ih <tuk> <tuk> gagangnya doang gagangnya jangan-jangan itu pisau murahan itu Baru beli juga, gajinya udah putul. Oh, oh, oh, hei, Anda siapa ini? Hei, hei, siapa dia? Oke, okay. hai, oh, oke, okay. bukan, bukan yang itu. Cu. lari eh, ini apa sih oh musik box ayah musik box guys atmosfer di game ini tuh masih membuat aku merinding padahal kemarin aku sempat icip di depan doang di forest tadi aku sempat icip tapi semakin kesini kok aura darknya itu loh masih ke bawah gitu ini aku jujur main masih grogi ini masih kan kayak... <tuh> kuat kuatin jantung kuat kuatin pikiran stay positif dan lain sebagainya itu tapi ya well you know game ini tuh memang nggak pernah bikin kita kecewa dengan aura darknya oh <tuh> apa Kah, apakah mereka juga tipe seperti itu coba coba deh deh deh deh deh deh deh deh Om deh Om, deh oh, Enggak-enggak deh enggak, deh aman aman deh kan kan? itu manjat Nggak bisa manjat-manjat Eh ada lagi Tante Makan makan a, ah, ah. ade, adek enggak lapar adek sini eh kamu yang ade, oh iya iya, iya. Om eh om. Oh, oh oh ada ada pai bye Oke okay. Oke okay, sepertinya belum ada ancaman yang keterlaluan di sini oke okay, manjat yo bagiku dia bukan seks kalau nggak pakai yellow jacket oke oke iya iya iya gue bantu dia iya yeah. iya yeah. bentar iya yeah, iya yeah. iya yeah, bentar gimana gimana oke okay, gimana iya yeah, lihat oke okay, oke okay. oke okay, bentar iya yeah, iya yeah. gue datang Ayo, ayo, Ayo ud, aja Ayo, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, Oh, oke. Okay. Ini gampang ini. ini, gampang. Tinggal, ayo ayo dorong. Ayo, hut. ada orang guys ini. Uh. Ini kaki siapa ini di sini nih? Kenapa kamu di sini? Anda kenapa di Oke, oke. Okay, okay. Oh, ada tuas, ada kunci. Firasatku berkata bahwa kita harus mencari apa? Crank. Biar bisa itu turun tahu gimana entah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Cewek tak bernama ini udah siap-siap Eh, Ih bisa gandengan Ih mereka bisa gandengan ternyata Baru tahu nanti, nanti gue gandeng lu ya Gak boleh mana-mana lu Oke eh. Oke okay, masuk Tuh itu hidup gak ya Jangan dong saya lemah nih Saya punya jantung lemah nih aduh aduh permisi ya kulon ya ku ku pulonon ya Mama. Mama. Mama. Oh, tapi boneka kok eh, boneka melet dia itu ada lidahnya julur kayak oke okay, tidak ada ancaman bagus bagus sih aku pingin explore-explore sini dulu guys katanya katanya ada sesuatu rahasia yang mungkin ada di sini aku nyang ngelewat ngelewatin gitu ntar ntar patroli patroli nggak, nggak nggak bisa buntu buntu oke okay, good buntu permisi uh, ya Iya yeah, guys di depan orang tua lewat nggak boleh lari gitu aja harus nunduk kepalanya namanya sopan oke okay? oke okay. dapat kreng uhuh. eh eh eh pulang-pulang eh, pulang-pulang oke okay, oke okay. oke okay, oke okay. pasang, pasang, ayo dipasang. Oh, dia, dulu oh, dia yang pasang. Oke, okay, good. Jadi tugas kita adalah kemana? Oh, oh, sini oh, kesini, kesini. Oke, oke. Haiya, haiya. Oh, okay. Okay. oh you epic moment. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Ya, meskipun belum ada ancaman yang gimana-gimana di sini, sejauh ini ngeliat tempat ini atmosfernya itu loh tetep bikin deg-degan, meskipun gak ada musuhnya. Tuntun kemana nih yang mana, eh, ayo, mono terus. Oh, kita nemukan tempat rahasia, guys. kan rumah ini si Hunter, si pemburu saudaranya si Roger. kok, mimpin foto wait, ini gimana sih? nah, ini seleb oh, oke okay. kok kita gak bisa naik? what happened? what happened? deven, oke, oh kita harus kemana sih, gue bingung, bingung aing mah, oke, oke Guys, gimana, guys? apakah aku harus nyontek di internet tidak dong jangan dong itu merusak eh uh, esensial gak bisa gak bisa naik apa dia ngebug ya Alright gak bisa guys itu gak bisa dijatuhin kayaknya apa dia ngebug ya Oh oh wait wait a minute wait a minute Apakah Ya, ya, itu yang harus dilakukan. Tidak usah nyontekin atap paki, okay, gud. Ayo, mana lagi lu? Mana lagi lu? Mana lagi lu? Oh! Oh, oke. Okay. Kita dituntun untuk lebih jauh. Ini nih yang gue benci dari game horror itu ini, tempat gelap. I hate the dark place. Gak bisa guys, gak bisa aku ini. Gak bisa, gak bisa, ini gelap-gelap gini gak bisa. Ya. Enggak suka. Enggak suka gelap ini. Enggak suka gelap ini. dia bain sih harus ya? dia bain sih oke okay. oke okay. ada kaki manikin ah oh. ay tikus kita harus disuruh lewat sini oke okay. nggak bisa nggak bisa gelap Nanti kalau kita udah keluar dari sini Kayaknya aku mau closing Tapi kita lanjutin dulu sampai kita bisa keluar dari Nooms Ini, oke okay. Jadi, uh, aku juga mau minta maaf juga Kalau uh, Muka aku nggak bisa lihat ke kamera Ya, kayak kayak gini Fokus ke kalian, nggak bisa Karena layarku ada di Belakangnya kamera ini uh, Jadi Bukan lewat PC, bukan lewat apa Tapi lewat really TV, monitor TV. Oke. Okay. Oh, oke oh, sehat. So Aku harus bawa genom ini kemana sih? Nominya harus kemana sih? Sometimes you have to think out of the box pingin <tik> Oh, thank you, thank you. Wow, what is that? Bisa be something. Takatakinya itu loh, takatakinya itu loh nggak kelihatan. Mana gua tahu ada di situ. Baik, hey. oh. balik dulu. Coba-coba balik dulu. Baik dulu, apa yang terjadi? Oke, okay. ah ini yang aku senggol tadi. Oke, okay. ini nih, ini nih. bisa tarik bisa dong. Kemana-kemana, harus ngulang lagi dong. Oh, I see. Jadi ini ditarik ke sini, ke tengah aja, ketengah. atau dikit lagi. Jadi barang-barang yang udah pernah kita gunain sebelumnya tuh uh, Di next teka-tekinya bisa dipakai lagi Kenapa pakai jatuh segala? Ayo mono yang benar. Lu yang jalanin cuy Oh iya iya Yeah, take your time. Ah, ah, ah. Hmm. Dari awal lagi. Apa yang terjadi pada dirimu, Mono? Apa yang terjadi pada diri? ingin menangis. Jadi udah bagus banget loh. Oke. Okay. Tenang tenang tenang. Jangan emosi. Beyonce nggak boleh emosi. hup ah nggak tahu deh pokoknya ada sesuatu aja di atas itu ada apa sih di atas emang ada topi ada topi harus diambil mau nggak mau guys ada topi mau oh, nggak mau harus diambil ada topi kenapa sih tadi gue nggak langsung balik arah aja? Hah? Oke okay. pelan pelan. Ah, ah! Ini nggak bisa langsung naik di sini. Entar ya guys Nanti kalau memang terlalu lama gue mencoba Gue bakal cut Gue bakal apa Cut Nanti kalian kita langsung ketemu di akhir aja Mungkin kayak gitu ya Di dekat Gak bisa nih Gak bisa nih aja kali ya deketin aja kali ya nggak bisa ini nggak bisa nih Aduh langsung ambil topi langsung ambil topinya langsung ambil topinya langsung ambil topinya Aduh deh ya. deh habisin ya. ini udah nih jantung udah enggak kuat ini jantung Oke okay. udah habis ini. Dikelarin habis ini udah. Oh. Oh. Oke, okay, And we are back here. Oke, okay, kita closing di bawah payung rembulan ya. Eh mau ada depan nggak bisa. So, itu tadi playthrough episode pertama Little Nightmare 2 ya uh, Next time kita bakal lanjutin lagi dari sini Mungkin dari checkpointnya uh, Tanganku dingin guys Meskipun tidak ada villain, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya Cuman, uh, yang aku bilang tadi Atmosfernya itu tetap menuntun kita kepada ketegangan yang luar biasa dan musiknya juga How punya Dan itu tadi uh, Playthroughnya So jangan lupa like, comment, and subscribe uh, Semoga Kalau kalian suka channel ini silakan di like Kalau kalian gak suka juga gak apa-apa Cuman terima kasih udah nonton sampai akhir Next time kita lanjutin lagi di Little Nightmares Yang episode 2 Oke okay, bye bye Assalamualaikum Dadah Oke, okay, ini tadi masih setting-setting dan uh, I think sebentar lagi kita bakalan main. So, saya, se, aku saya soteng, dilo sek, Saya oh anu no, anu no, anu. No. Oke, okay, kita coba yuk. Ini aku masih baru pertama kali untuk record dan lain sebagainya. Uh, belajar setting masih, jadi masih ribet sih. Play. Apakah ini sudah teram, mbak? Si si si aku ping enggak